Tuhan menyatakan namanya kepada Musa. Keluaran 3 ayat 11 sampai 15. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini, maka aku akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah Aku yang menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa Aku yang mengutus engkau."